Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke, guys, jumpa lagi bersama Global Techno di sini ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita punya servisan HP Xiaomi Redmi 4A nih, guys. Jadi, HP ini tuh layarnya bagus ya, nggak ada yang pecah, <coughs> nggak ada yang retak gitu ya. Ini permasalahannya adalah HP ini ketika dipakai uh, agak lama, HP ini ketika sudah terasa agak panas, maka... Uh, sentuhan atau touchscreen daripada HP ini tuh error begitu, guys. Jadi lari-lari sendiri, ada juga yang tidak bisa disentuh di beberapa titik begitu ya. Dan HP ini, ketika dipakai nanti, kalau udah panas, dia sentuhannya ini dia, guys, gerak-gerak sendiri begitu, guys. Lari-lari sendiri ya. Oke, okay. ini artinya HP ini touchscreen-nya bermasalah ya. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian download dulu aplikasi di Google Play Store ya. Ini aku coba pakai touchscreen test ya, seperti ini logonya kalian bisa download di Google Play Store sebelum kita mengeksekusi HP yang tidak pecah layarnya kemudian disentuh di beberapa titik kemudian bermasalah uh, ada baiknya kita lakukan tes dulu guys Apakah nanti softwarenya apa memang LCD nya atau tetut screen ini yang bermasalah ya Dikarenakan HP Redmi 4A ini <coughs> sekarang mahal banget ya untuk LCD sesama teknisi harusnya udah tahu ya untuk LCD ini kenaikannya sangat pesat sekali dan HP ini touchscreen sama LCD itu jadi satu begitu guys. jadi banyak sekali sekarang ini yang mengakali atau Uh, lebih telaten dalam arti dipisah untuk touchscreen sama lcd-nya begitu. Kalau dulu kan teknisi rata-rata menyarankan langsung diganti satu set begitu guys. dikarenakan dulu masih terjangkau harganya dan untuk sekarang itu pesat sekali harganya jadi kalau memang nanti touch bermasalah kita ganti begitu dan langkah awal yang terlalu adalah kalian download aplikasinya seperti ini kita cek dulu nanti kalau memang ada bermasalah setelah itu kita bongkar dulu di fleksibel belakang kadang bisa jadi kotor atau kursi atau lain-lain itu juga bisa menyebabkan errornya dari touch screen ini. Setelah kita buka seperti ini kita aplikasinya Nah, di sini uh, bagian yang hijau ini artinya dia normal begitu guys. Disentuh dia respon begitu ya. Seperti ini. Ini nanti jika kita sentuh ini warnanya hijau semua Ini artinya HP ini touch screennya normal ya Atau tidak rusak gitu ya Seperti ini ya Jadi kerusakan pada touchscreen ini guys Bisa saja terjadi uh, Dikantongin kemudian tertekan begitu ya Karena dia tuh jalurnya kecil-kecil banget ya Jadi bisa saja putus jalurnya begitu Bisa saja terjadi karena terbanting jatuh Meskipun tidak pecah begitu Dan yang sering terjadi adalah dia ya, ketika tidur kita bawa dan kemudian kita tertindih begitu guys. Ya di sini sudah kelihatan nih di bagian yang pojok pinggir ya. Ini artinya ini tidak normal nih guys. Ini ya seperti ini. Ya. Disentuh ini. ini. perlu saya tekan seperti ini. Ya ini saya tekan ya. Ini kadang bisa kadang enggak. Ini artinya memang screennya ini memang bermasalah untuk bagian pinggir ya. Jadi dengan aplikasi APK touchscreen test ini kita bisa tahu guys tingkat kenormalan daripada si touchscreen HP begitu ya. Ya ini udah ketahuan ya artinya di bagian tertentu, bagian ini, bagian kanan ke bawah ini dia tidak bisa sentuh gitu guys. Oke langsung kita akan langsung kerja kembali ya. Ini aplikasinya ya. Itu cara mengetesnya ya guys ya. Kemudian kita coba bongkar layar HP-nya guys kita coba bongkar uh, casingnya ya kita bongkar casingnya <tuh> kemudian kita cek si fleksibelnya guys kita cek daripada fleksibel HP ini apakah bermasalah atau korupsi jika memang tidak ini berarti HP ini harus kita lakukan penggantian touch screen begitu guys dan untuk touch screen sama LCD yang satu set itu cara memisahkannya seperti apa uh, kalian bisa simak di video kita ya video global teknologi kita ini itu sudah kita upload ya itu termasuk layar yang AMOLED seperti j 1 s ya, kemudian Redmi 2 kemudian juga Sony Xperia kita udah coba lakukan pemisahan LCD sama touchscreen ya kita cukup menggunakan vakum atau toolnya yang harganya sangat terjangkau sekali begitu dan itu kita upload dari dulu sebelum harga LCD naik guys ya dan untuk sekarang ini rame banget untuk para teknisi yang nyari alat untuk pemisah LCD yang terbaik dan harganya terjangkau begitu dikarenakan harga LCD yang naik sangat pesat ya guys <tuh> kita coba bongkar aja dulu ini kita lihat kondisi belakang casing atau belakang sin ya di bagian fleksi bertut screennya di sini kelihatan guys untuk bautnya sudah rusak ya segel daripada xiaomi nya artinya HP ini sudah pernah dibongkar kita nggak tahu apakah dibongkar itu membenerin touchscreennya LCD nya atau penggantan apa yang lain kita nggak tahu ya ini sepertinya HP ini adalah HP Xiaomi Redmi 5an guys Oke, ya sudah terbuka ya seperti ini dalamnya sekilas seperti tidak ada tanda-tanda korupsi atau kerusakan yang disebabkan oleh air ini adalah fleksibelnya ya guys fleksibel daripada touchscreen HP ini sebaik kita pasang kembali apakah ada perubahan guys <tuh> sepertinya tidak ada perubahan ya ini artinya memang HP ini uh, touch screen nya ini memang bermasalah nih guys nah, di sini kita lihat kita sentuh di bagian sini gitu ya dia lari-lari juga nggak melurus Ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi, nanti kesimpulan daripada video kita hari ini, karena udah kita cek sama-sama di sini, memang touchscreen-nya tidak normal dan di soketnya tidak ada tanda-tanda karatan atau shot, ya, guys. Jadi, artinya kesimpulan daripada video ini, kita akan ganti touchscreen-nya. Dan seperti apa videonya maka kita akan upload pada video yang berbeda guys ya Jadi untuk mempersingkat durasi video Oke okay. Sampai di sini dulu video kita hari ini Sampai jumpa di video kita berikutnya